video yang kemarin aku bakal melakukan challenge yang uh, kemarin aku umumin di apa tuh di video sebelumnya yaitu video yang ini. Jadi, challenge video yang kemarin itu adalah kalau misalkan aku ketemu domba, um, aku niruin suara dia niayan. Nah, dan di video itu lumayan banyak yang apa tuh ngasih challenge dan kita pilih yang wow-wow aja dulu. <laughs> Oke okay, kita pilih yang pertama yaitu dari Rafka official Kalau kalau kamu kalah videonya mundur. Uh, mungkin ini um, apa ya uh, di ujung video aja. Jadi video ini uh, jadi video ini bakalku render dulu. habis itu baru aku reverse. Oke. Okay. Kalau ketemu kuda nyanyi kayak Rianyaian. Nah mungkin ini bagus. Kalau ketemu kuda nyanyi, uh, nyanyi kayak Rianyaian. Nah oke okay. boleh. Untuk genre lagu kita ubah ya teman-teman kalau teman-teman tahu aku tuh sukanya apa genre DJ tiktok jadi aku bakal coba untuk apa bikin lagu seperti Rian tapi iya konsepnya itu kayak Rian Nyayan tapi gendernya DJ tiktok tapi untuk lirik sebenarnya aku masih ngumpulin mau kayak gimana tapi aku coba tulis dulu abis itu aku rekam coy semoga aja bisa Harusnya sih kudanya bisa ketemu ya, teman-teman. Soalnya kemarin waktu kita main sofa apa tuh main Minecraft yang challenge sebelumnya itu, kita kan ketemu kuda dia ya, di. Gitu. Harusnya sih langsung ketemu gitu. Uh, ya, tapi karena kita sudah pilih, enggak kok. Oke. Okay. Angge uh, saja. Dan untuk skinnya di sini masih skinnya Rian Niayan ya, teman-teman, tapi tidak apa-apa. karena -apa. kita juga bakal apa ya, nyanyi kayak Rian Niayan. So, let's see. Kita bakal coba Uh, apa lihat mungkin kudanya udah hilang nah oke okay. langsung saja kita cari dan iap langsung ketemu kudanya <laughs> itu tuh kalian lihat di sana ada kuda di sana oke okay, fine um, sebenarnya guys aku nggak bisa bi apa tuh aku bisa bikin lirik lagu sebenarnya tapi aku bisa niruin style musiknya diannyan Nah, jadi aku cuma bikin arrangement aja ya tapi vokalnya enggak karena aku emang kurang bisa bikin lagu ya teman-teman jadi ya oke okay. ini dia hasilnya setelah yang aku bikin Oke, okay, challenge selanjutnya adalah kalau lo ketemu babi bilang ke temen lo aku sayang kamu dan tag orangnya di discord server gabut private. Dan <laughs> oke, okay, ini mungkin challenge yang cukup bagus. Okay, okay. Babi. Okay. Harusnya sih nggak ketemu ya teman harusnya sih gak ketemu. Semoga aja. Malah di sini ada eh kalau nggak salah tadi ada challenge yang bilang sapi ya. Ini ada yang bilang nih kalau ketemu sapi bisa server uh, tag aku di server oke okay. <laughs> challenge satu uh, challenge yang paling bawah sudah itu langsung saja kita ini udah okay. <laughs> langsung coy oke okay. kita lihat lagi tadi nah, challengenya kalau misalkan aku ketemu babi bilang ke teman-teman uh, bilang ke teman-temannya aku sayang kamu tag orangnya di server server atau play okay boleh boleh boleh, oke sama gajah tersimpan nggak nonton video ini ya, <gopan> harusnya sih nonton dan ya tadi ketemu babi ya. ya sejauh ini aku cuma ketemu sapi aku tidak melihat ada babi di sekitar sini, lu uh, ada bunga lavender eh bukan bukan lavender, ini. apa nih yang di biru ini bukan lavender itu dan ada kambing lagi, oh my god aku kelaparan, ah untung ada ini ya, daging babi eh babi apa daging sate kambing. Nah sejauh ini aku tidak melihat adanya seekor babi. Aku nemunya oh no. <laughs> oke okay lah oke okay, next challenge. Challenge-nya adalah kalau lo ketemu zombie bilang I love you peran di Eleven X Tiga Sport cobain waduh boleh boleh eh tapi aku dengar tadi su suara zombie villager eh zombie villager zombie bocil mana tadi aku kayak dengar suara zombie gitu tadi tahun ini dalam air pokoknya tuh aku kayak dengar suara zoom asli yes, di bawah kali ya di bawah apa bukan di bawah air di sini tapi dalam goa gitu tapi mungkin di sekitar sini ada ya? di sini juga nggak ada mungkinlah hmm, okay mungkin okay, nggak ada tapi aku dengar suaranya teman-teman aku dengar suaranya tapi aku nggak bisa lihat mobnya nah ini seharusnya sih sudah malam kita bisa nemuin mobsnya dengan gampang. Nah, <laughs> Tapi kita tunggu malam juga aja, teman-teman. Atau kita cari-cari dulu lah, uh, ini itu di mana? Harusnya sih gak ketemu ya, di karena apa ya? Oh iya, ini juga udah mau malam, jadi kita tunggu aja pas malam dan sambil tunggu ya. Oke, teman-teman, ini sudah cukup malam. Nah, ini sudah cukup malam sih, dan aku bingung gimana ya. Ini sudah cukup malam, tapi aku tidak melihat satu zombie pun dari sini. Biasanya sih yang muncul duluan itu zombie, teman-teman. Tapi aku tidak melihatnya sama sekali. Aku malah melihat ayam di situ. Oh no, ada, ada, ada, ada, ada. ada. nya ada, coy. Tapi sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu ya. Sabar dulu, cok, cok, co, sabar dulu. Nah. Auch, ya udah ya udah ya udah ya udah. Ah, ya udah deh, apa, apa Kalian, kalian bunuh apa aja sekalian. Nah, nah, oke. Okay. Jadi, jadi kita ketemu zombie ya. Oke, okay, let's see. Sebenarnya ini sama aja sih yang kayak si Iki ini, tapi karena dimintanya si Randy, oke okay lah. Oke, okay, let's see. Kita cari challenge yang lain. Kalau kamu kalah. Videonya mundur, Minecraft parkour dan disini kebetulan aku sudah download map parkournya. So let's see, kita bakal coba. Nah, level import started kita tunggu dulu, oke okay. ya? Yeah. Level import valid, no. Entah, <tuh> level import valid sih. Gimana ini? Jadi harus ini ya, teman-teman. Terus di menu ini, coba aku download dulu. Iya cuman level importnya valid. Aduh, terpaksa dia harus download yang zip file. Nah aku rada mal... orangnya rada males buat nge-extract itu, tapi tidak apa-apa demi subscriber tercinta ya kan? Wow, demi subscriber tercinta aku lapar Oke okay, kita ekstrak dulu nah sekalian aku bakal kasih tips teman-teman buat import map di Windows uh, di map di Minecraft Understand oke okay, caranya itu adalah teman-teman ke local disk eh ya local disk user uh, akun user teman-teman app data kita ke lokal terus kita ke package nah ini dia package terus kita cari Minecraft Minecraft apa nih nah. nah Minecraft UWP Nah, di sini ada apa ada pilihan kita pilih aja yang local stage. Terus kita pilih games.com Mojang. Terus kita ke Minecraft worlds. Nah, di sini ada folder kita wing. Nah, kita lihat dulu isinya ada folder lagi oke, ada folder lagi berarti kita ini, ini biar kita replace saja. Oke, okay. sudah, selanjutnya kita tinggal restart Minecraft-nya Dan kita buka lagi, semoga saja berhasil Karena ini zip file, harusnya sih bisa Oke, okay. let's see Kita ke play Nah, sini ada Minecraft parkour Let's see, kita bakal masuk ke Minecraft parkour-nya let's see kita lihat dulu ini mana level 1 teleport let's see oke okay, level JVG. 1 Next. wow sebenarnya aku paling buruk dalam minecraft parkour di windows 10 karena aku nggak terlalu terbiasa dengan controller Oke, controller gak ada say betul hargaan let's do winbrock parkournya malah kerungi lah pokoknya wow Tasawuf elektrik, kristal, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, Umi Hai, di Ya, sini Semergi siapa lagi eh di lah <laughs> di sini dengan ini hai Halo, halo, halo, halo, halo, halo, abu halo, halo, Is, ayu nggak deh. Nah, nah os, os <ninguém> Ada ada da gila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 alat nomor ini ada angga di Jukin, <laughs> jangan Oh, ayamun kah iba ada ini ini ada udah. Ah, Hey Luna ada kita nggak ya kita Hei ada ini di sini dalam. <Sigeras sound> mau saya hek hai semua bisa ini lah jadi kita harus ini ya dukungin ini apa bosnya apa sih istri bos nah yangin yangin kini hanya debat video motor Ih, aduh, aku nggak ketipu. Eh, gue amat, kamu amat meja sudah, masih masih oh, mungis, sama ya. kita gini nih, wah, nih,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 Ayah Mama ini kenapa menjadi kolak, ini amat lagi